Ini ya Bapak-Ibu Nanti ada pilihannya Yang pertama okay. adalah tell us about yourself Jadi jelaskan pada kami siapa diri Anda Jadi diri Anda anda graduate student Master, PhD, postdoc, profesional commercial scientist atau researcher Jika Bapak-Ibu sebagai dosen Boleh sebagai lecturer, lecturer ya PI atau profesor atau ini atau, kalaupun Bapak Ibu sebagai saat ini sedang menempuh Ps dipilih ke PhD student. Pilihannya sini sangat bagus, boleh peneliti, juga komersial saintis, juga boleh. Kemudian, jika sudah, pilihan role Bapak Ibu milih dari universitas mana. Kalau uh, universitas Bapak Ibu belum terdaftar di aplikasi ini, Bapak Ibu boleh pilih uh, other, pilih other ya, atau lain. Okay. Jadi, bagian ini sudah, Bapak-Ibu. Uh, sebentar, Pak. Ini uh, kita masih uh, our world tadi, Pak. Sebentar, Pak. ya. Jadi, oh, kalau, kalau masih itu sesuai dengan world, kita tahu ya, Oke. Oke. Kalau yang lain aman, Oke. ya? Mohon maaf, Pak. Kalau Sandinya nggak mau masuk, gimana ya, Pak? ini? Uh, reset password, tuh. Reset password. saya dulu masih proses download Oke okay, pelan-pelan nggak Bapak kita pelan-pelan dulu ya santai aja nggak Bapak jadi yang lagi memang belum bisa masuk boleh sign in with Google nanti edit passwordnya okay. di belakang tapi jangan sampai lupa edit password karena takutnya lupa yang kedua kalau yang udah bisa masuk pakai sign up with email kemudian masuk. cintanya tanya Pak iya silahkan mau nanya izin itu uh, untuk ini bedanya dengan uh, aplikasi yang lain apa ya Pak ya saya tadi sempat sudah membaca-baca gil gitu. baca-baca jurnal yang di dalamnya ini Oh udah udah sampai masuk Pak Iya sudah tunggu ya karena sudah. yang lain belum uh, Bapak alkit uh, dulu ya karena yang lain masih belum sampai itu kita pelan-pelan dulu ya karena tiap orang beda kita kita sama-sama uh, dulu ya Bapak Ibu Karena takutnya nanti ada yang A belum B belum, C belum, dan kasihan Kita ya. kalau ini sudah Kita coba masuk nih ke research area Jadi di research area uh, Pak Ijin? Kita... Pak, um, Pak ya. bisa izin? Sebentar saya nanya boleh ya? Boleh silahkan Pak sudah. Ini Pak, uh, kalau saya Tadi kan uh, mengenai jenjang pendidikan tuh Ada kalau koreksi gimana Pak? Mau koreksi? Juga, saya masuk ke, ke dalam tapi saya nah. mau koreksi di pendidikan mana Pak Oh nanti bisa diedit di dalam Pak di oh, dalam aja. Nah, boleh. Boleh di setting Baik. atau di pengaturan bisa. Baik, Pak. Kasih. termasuk password atau apa yang salah. Baik. Jadi ini ya, kita masuk dulu ke research area. Di sini ada ditampilkan research area dari Bapak Ibu apa aja. Misalnya apakah Bapak Ibu masuk di bagian Medical and Health Science, di bagian Life Science and Biologi di bidang chemistry and material science, di bidang engineering and computer science, ini bagian saya, atau di social science dan psikologi. Ini tidak harus satu ya, boleh milih kalau tidak salah tiga. Tiga boleh. Yang sekiranya Bapak-Ibu minati. Misalnya tertarik di bidang... Apa, Pak? Bisnis masuk social science ya? Bisnis, di sini bisnis ada di bagian paling bawah. Bisnis and management. Boleh di Ekonomi syariah masuk mana, Pak? Bisnis and management. Ekonomi syariah, Pak? Masuk bisnis and management, Mas. kalau oh. oh, pariwisata, Pak? Apa? Pak? Pariwisata? Pariwisata bisa masuk di Art and, art and Humanities. Baik, terima kasih, Pak. Kalau pendidikan bahasa Inggris masuk ke mana ini, Pak? Peman, e, kalau masuk pendidikan ke bahasa Inggris Education bisa ke, education, ya? education Iya benar gitu. Education masuk ke Bahasa Inggris ya Bahasa Inggrisnya sendiri itu Kalau di luar negeri gelarnya masuk di arts. Jadi arts oh, and art Jadi art oh, Baik, Terima kasih Pak Sama-sama oh. Pak Baik kita akan lanjut ya Bapak Ibu Oke. Sehabis researcher area ternyata ada lagi ya subjek lah Di sini Bapak Ibu Boleh nih milik Betul, betul, betul, lagi betul. lebih detail mau masuk mana. Belajai. Dipilih ya, di sini banyak ya pilihannya. Ya, ya. Misalnya, misalnya, misalnya lebih misalnya. dari satu boleh ya, Monggo mau, mau ambil misalnya. art oh. legend, oh. atau mau ambil art and uh, humanity secara general, atau mau ambil bidang yang lain. Business management accounting secara general juga bisa ya. Bapak-Ibu, pelan-pelan ya, pelan-pelan Bapak-Ibu pilih. Mana ya sekiranya topik-topik atau subjek yang Bapak-Ibu minat atau Bapak-Ibu yang tertarik di bidang apa? Bisa, bisa sebanyaknya Pak ya? Oh, boleh, tapi nanti boleh, keluarnya ya? juga banyak. Boleh, tapi nanti, bahkan uh, memang semua hal Bapak-Ibu minat, sih. takutnya nanti juga bingung. Boleh ya? Boleh? Mau di, semuanya mau enggak? Sudah, Bapak Ibu. Kalau sudah dipilih, sekiranya mana kemudian step selanjutnya? Di step selanjutnya, Bapak Ibu akan masuk di follow journal. Ya, nah, ini adalah jurnal-jurnal yang bagus-bagus yang sekiranya Bapak Ibu mau ambil atau Bapak Ibu yang mau masuk di mana aja nih. Gitu. Misal nih, saya bidang AI, saya masuk di Resolve AI atau saya masuk di... MIT Technology Review jadi di situ adalah miliknya dari MIT dimana mereka mereview teknologi-teknologi terbaru terus kemudian ada lagi uh, ajaan pemotong survei ini adalah jurnal-jurnal yang bagus-bagus sekali dan memang top tier ya ada Nature juga ada Scientific America Gimana, Bapak Ibu boleh dikonsesnya free ya Pak ya? iya dipilih ya Bapak Ibu pilih yang setidaknya oh pengennya nanti dapat Uh, informasi dari jurnal mana aja gitu? Ini semuanya free pak itu. Uh, memang ada yang free, ada yang berbayar. Tapi untuk follow follow, ini follow adalah seperti kita follow di Instagram ya, follow itu sejenis mengikuti, mengikuti ya free untuk mengikuti. Untuk prosesnya memilih jurnalnya nanti saya akan praktekan setelah ini ya Pak Ibu. Uh, pak, untuk saya mau tanya, ini kalau follow nanti dia akan terlihat di di email di Gmail kita ya, di email address kita ya, di email kita. Uh, kalau kan di email address ya, Bapak Ibu, tapi di halaman dashboard, di halaman oh, dashboard. dashboard di uh, aplikasinya, di aplikasinya atau di halaman dashboard di mana Bapak Ibu nanti pilihnya oh, di mana aja gitu. Tapi nanti bisa diupdate update hmm. Oke, okay, baik Pak. terima kasih. Okay. Uh, jadi, boleh lebih dari apa, apa, apa, berapa jurnal bebas, Pak? Ya, boleh, boleh. Monggo, monggo. Boleh berapa aja. Semuanya monggo, tapi takutnya bingung. Yang sekiranya sesuai bidang Bapak Ibu ya, misalnya kalau yeah. bidangnya kimia, ya, uh, kimia sambil ada matematikanya, ada komputasinya, boleh. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu lagi. Ya, untuk yang uh, saya lihat di sini, bisnis apa manajemen atau uh, finance ini, kita belum bisa kelihatan yang mana ya mana ya? Uh, kita hanya oh, Bisnis manajemen tinggal aja tarik ke bawah. Okay. Ya. Tinggal digulung sekitar ruangnya okay. di bawah. Jadi ada nanti tinggal milih, atau bisa juga Bapak-Ibu search ya. Di sini ada kolam penarian, misalnya Bapak-Ibu putus okay. bisnis, nanti kan bisnis bisnis manajemen nanti akan muncul yang kiranya jurnal sesuai bapak ibu okay. bidangnya bapak ibu iya betul research coba okay. saya Mohon maaf Pak, tanya lagi, kalau misalnya kita sudah follow terus indikasinya apa Pak, kalau kita sudah follow dari satu jurnal? Kalau sudah follow, di halaman berikutnya akan muncul jurnal yang Bapak-Ibu ikut. Setelah ini ya, tapi sabar dulu, kita tunggu rekan-rekan dulu. Bapak-Ibu sudah? Baik Pak, mati Ibu. Oke, silakan Pak. Saya... Oke okay, kalau sudah Kan lanjut Kita kembali dulu ke aplikasinya Saya akan izin uh, Kembali ke aplikasi residenya Oke okay, saya akan langsung masuk ya Biar uh, start Saya login dulu Karena saya sudah punya account Pak ah, ini setelah saya klik next Itu ada filter keyword Terus Please enter keyword related to your research itu kalau uh, skip aja dulu apa gimana? Uh, boleh skip dulu ya. Yeah, betul -skip, ya skip ya pak. Your keyword of okay. interest will have a skip ini. Okay? Okay. Skip gak apa apa ya. Oke. Oh, yeah. oh jadi saya, saya skip gitu, pak ya betul ya? Ya. Yeah. Baik. Skip. Oke okay, sudah masuk. Oh iya, pak. Uh, untuk password Tadi Bapak, Bapak katakan kalau kita pakai Gmail yang ada uh, Melalui Gmail hmm. Password itu jangan sampai lupa uh, Maksudnya password itu password uh, Baru yang memang dikirim dari ini Atau password kita Kalau password Gmail kita kan kita pasti hafal ya Pak ya Nah itu yang mana ya. Bukan password Gmail ya Password yang Bapak Ibu create Dari uh, yang untuk mengakses aplikasi Atau onboarding aplikasinya ini Oh tadi karena kita pakai Pakai Gmail dia otomatis masuk pak, jadi nggak ya, nanti ngeditnya lewat uh, di, belakang. Oh, di belakang. di belakang? Di oh. belakang itu di setting ya, di settingnya, di pengaturannya. Oh di nah. setting. Oke. Okay. sekarang sudah masuk ya pak ke dalam ini. Iya. So. Ini saya uh, Bapak Ibu ini ya. Jadi yang bidangnya manajemen atau bisnis bisa masuk di dua ya, bisnis manajemen, ekonomi and finance nanti Bapak-Ibu boleh misalnya ini contoh saya ini saya contohnya IT ya Bapak-Ibu saya hanya ambil sampel contoh aja kemudian Bapak-Ibu Computer Vision Ini ya tadi yang tanya pariwisata ini ada pilihannya juga tourism, pleasure and hospitality management juga. Jadi yang pariwisata ini ya memang ada subjeknya yang bisa dipilih juga. Oh, jangan khawatir ya misalnya bapak ibu di sini kelewatan ada yang belum bisa juga diedit ya diedit di uh, di dalam. Terus pilih jurnalnya mana aja yang sekiranya ini saya ambil contoh. Ini ambil saya ambil contoh adalah bidang saya ID. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di dalam boleh ya. Boleh ya, langsung. Hanya yang mau edit itu kita belum belum ketemu ya di mana itu. Yang untuk ya, edit sampai dulu ya Pak. Ini masih okay, milih setelah. dulu. Oke, okay. kalau sudah, uh, yang terakhir adalah "and please enter a keyword related to your research". Jadi, uh, tolong masukkan keyword yang terkait atau yang berhubungan dengan riset Anda. Misalnya, yang saat ini Bapak Ibu mau lakukan adalah di bidang metaverse. Ini adalah yang sudah saya skip, gimana tuh, Pak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa kok. Apa -apa. Kalau tadi Bapak Nggak. bilang untuk skip ya? Jadi. Iya, boleh, boleh, di skip, boleh, enggak. Tidak terlalu okay. efek kalau boleh nanti. Kalau sudah kita pilih ke uh, home dulu ya. Kita pilih ke home. Di alaman home ini adalah untuk menampilkan beberapa informasi atau artikel yang muncul dari jurnal yang Bapak Ibu follow. Contoh ini yang pertama adalah artikel dari uh, MIT Technology Review. Jadi di sini ada artikel dari MIT Technology Review di mana di sini baru 21 menit yang lalu di mana dia adalah terkait the light ground hair cell di sini ada dari